jelas kita kupas sedikit diversifikasi oh, atau dari air rider dari produknya ini di sini kita nggak ada endorsement dari produk dari si brand-brand tersebut Cuma kita akan memkenalkan bagaimana cara kerjanya air kruisanya itu jam jaman-jaman sekarang lama-lama nah, teman-teman kita coba lihat dulu bentuknya seperti ini. ini di sini terserah nih dari produk daikin ini low 19 11 lalu di sini ada nih jamur bakteri atau virus yang artinya bisa terserap dan dibunuh sama air polyfere ini yang kedua ada penyebab alergi seperti serbuk sari dan serangga itu pun bisa masuk di sini ya kan di sini kita, semuanya bisa dilihat bau rokok hewan peliharaan dan ya, kelembapan dan lain-lainnya banyak sekali ini debu bulu binatang senyawa kimia segala macam ini bisa direduksi oleh air purifier dari Daikin ini. ya ini maksimal ruangannya untuk ukuran besar-besar ini dengan ini ini ada di sini. Ini ada di sini. Nih, maksimum ruangan dua satu lima meter persegi, yang artinya tujuh kali tiga dua meter. Lumayan besar lah untuk ruang tamu, ruang kamar, ruang kamar mungkin ada yang lebih besar, tapi pada umumnya mungkin empat kali empat dan lima kali empat atau empat kali tiga banyak kan. Ini masih bisa nih masih digunakan. Oke, okay. di sini ada semua nih. Virus influenza, ya kan, ada semua di di, di sini di e, barcode-nya atau di spesifikasi yang tercantum di produk tersebut, nih, ya. bakteri, oke? Okay. ini cukup ringan ini ya, ringan sekali. Hari ini berapa kilo? 4 kilo, beratnya. Mungkin bisa dijinjing-jinjing nih, sangat enteng. Lalu yang kedua. Bahannya biasa ya, material lepas, ya kan, material lepas biasa. Tapi bahan di atas juga tidak terlalu penting untuk Lalu gimana nih cara dari produk ini menyedotnya? Ini di samping sini, ini ada eh, ruang nih, jendela. Cara menyedotnya di kanan kirinya ada nih, ini salah satunya. Sudah sini juga ada nih, sudah sini juga ada. Dan, nanti dikembuskan lewat atas tapi dengan catatan di dalam ini ini kita bongkar dulu ya. Di dalam sini. Ini dari bawah katanya. ya masih di sini ya. Ini tinggal sebelah. Di sini. Ini adalah uh, kayak kasa. Kayak kasa ini ya, Lalu di dalamnya ada filternya cara kerjanya seperti apa jadi ditarik ini muter nanti kita akan meratakan kita akan colokan masuk dari sini diserap dengan diserap oleh filter ini jadi semua kotoran bakteri bulu-bulu halus peliharaan seperti kucing mungkin yang pada jejak di lantai setiap bakteri tapi dengan catatan ini biasanya kalau di toilet ada dua ada dua, ada dua cuman ini tidak bisa dicuci seperti motor-motor atau motor ya. Jadi kalau memang sudah motor, eh, baiknya tidak bisa dicuci. kenapa? Kalau, kalau dicuci, ya rusak materialnya. Eh, karena ini harus sekali. Ya, ini tidak bisa didaur ulang. Ini harus diganti. Karena apa? dengan virus yang bersih itu harus disenangkan supaya tidak kambuh eh, kembali. Cara kerja uh, di sini ada fan nya di sini kelihatan di dalam kipasnya, sangatnya sangat mudah seadanya ini udah kotor udah dicek. Kalau masalah lama atau ya tergantung urangan ibu-ibu atau teman-teman semua ya, seberapa kotor sedot sama air putih ini. Coba kita bidangannya. Cara masaknya sangat gampang Masukkan sedotannya, ya, kan? dirapikan dulu. Jadi, memang saya nggak buka ya, tapi seperti inilah gambaran pemangkannya ini pastinya. Lalu kita pasang nih. Ini ada lapisan kembali Ini lapisan ini bisa dicuci nih. Oke ini bisa dicuci nih Tapi cucinya cuci semprot ringan aja Jangan terlalu keras banget nah. Dan bisa dibeli juga Di online pun banyak nih. Dipasang nah, sesuai dengan tempatnya Lalu Nah ini dia ee, Pegangannya kita pasang dari dari bawah ya tinggal kita tekan banyak banget sih produk eh, dari berbagai macam merek, banyak sekali pilihan tergantung eh, anda ada semua yang Nanti kita akan coba berapa kekuatan dari bawahnya tinggal ditekan aja ya. itu tadi sekelunik dari air purifier dari daya kini ya new compact design ya desainnya berarti udah cantik lah new compact design ini di tahun 2022 awal ini bulan maru hari ini ke lalu warna ada berapa kita lihat yang terlihat Ini tertera semua nih spesifikasi dari Daikin ini, ada semua nih ini. 16 watt. Lumayan kecil ya seperti lampu lampu-lampu kamar. Sangat mudah. Nah, kita akan coba seperti Oke, sahabat, kita udah colokan ini. power coba kita nyalakan. Siapa ini? Cara membersihkannya ada das, ada pm 25 oke ya. Kita akan coba dari mode yang paling pelan. Nah, kita pindah juga. Sorry, nah, ini adalah semburan kipas yang paling pelan. Ini yang kedua adalah lebih kencang, putaran kita bisa bedakan. Yang uh, mode yang kedua ini, mode kedua. Lalu kita akan mode yang ketiga. Nah, mode ketiga nih. ini pasti lebih besar, kemurahannya nah, lebih gitaran, lebih besar. Lalu kita pakai mode yang uh, tanda panah ini paling besar, putaran nah, akan mengeluarkan suara putaran. Ini dia Tergantung teman-teman semua mau pakai mode yang mana Karena teman-teman yang tahu akan kotor atau lembab Atau nya ruangan teman-teman semua Kalau memang dirasa ruangan itu banyak nyamuk Banyak bakteri Analisa sendiri ya Pakai mode ini Ini yang sedotannya paling kencang ini kan ya. Sedotanya dari samping ini ya Ini jendela-jendela ini ini. di ruangan-ruangan ini untuk mengisak bakteri-bakteri yang ada di ruangan teman-teman ini kanan-kiri adanya bisa lihat nih oke dari sini lalu dihembuskan kemana dihembuskan ke atas di atas ini dihembusnya adalah ke atas pakainya otomatis, otomatis itu akan pelan, putarannya akan pelan. Mode ekono itu pelan juga, polen juga pelan. Tapi yang paling pelan adalah yang auto, karena dia ada temnya, ada waktunya, akan memutang kapan dia cepat, kapan dia memperlambat putaran fan si yang ada di dalamnya. Oke ya, ini dia spesifikasi yang tadi saya sampaikan di awal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, hanya sekedar jangan saja tidak detail karena pada umumnya air purifier punya kelebihan dan kekurangan masing-masing semua produk pasti akan menonjolkan kelebihan kemudian produk-produk itu sendiri mudah-mudahan bermanfaat, video yang singkat ini buat teman-teman semua, pemirsa channel GADUGADU TV saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun, apapun yang dicidatikan, apapun yang diinginkan cepat tercapai dan cepat dikabul. sekilas dari saya videonya mengenai air purifier dari Daikin yang bisa membantu anda membersihkan atau menghindari di masa-masa covid ini dari mungkin mengurangi virus-virus yang ada di rumah atau di ruangan di kamar pun dimanapun teman-teman berdiam di apartemen kah atau mungkin lagi. Ini bisa dibawa-bawa karena sangat ringan, 5 kilo tinggal ditaruh di bagasi mobil itu sangat-sangat indah. Ya, semua ini? Itu dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.